selanjutnya kepada zodiak yang kedua selanjutnya kepada zodiak yang ketiga selanjutnya kepada zodiak yang keempat selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang bintangnya paling bersinar dan meskinya sangat bagus di bulan November tahun 2021 jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan Kini saatnya kita mengambil kartu sebuah energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang bintangnya paling bersinar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 ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang ditangani paling bersinar dan terus sangat lancar di bulan November tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan Kini kenisannya kita membuka dan membacakannya tuh zodiak yang pertama adalah Eight of One ataupun delapan tongkat. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo bintangnya paling bersinar dan skinnya sangat lancar di bulan November tahun 2021. Di sini kadar pekerjaan seorang Virgo sangat meningkat drastis sehingga disini sini dikategorikan bintangnya sangat bersinar yang dimana di sini akan meningkat yang berdampak positif kepada keuangannya dan di sini juga skin sangat lancar yang dimana di sini pekerjaan akan terus mengalir dalam pilih bulan November tahun 2021 menentukan tusukan energinya adalah kenaik Open secara umum yang kenaik Openta itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan di menggambarkan sosok seseorang Virgo bintang yang sangat bersinar di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini dengan datangnya berbagai macam pekerjaan berbagai macam job yang mampu meningkatkan keuangan kehidupan yang dimana job tersebut berasal dari orang-orang terdekat, Orang-orang yang dikenali yang mendongkar kehidupan lebih bagus lagi sehingga di sini dikatakan juga rezekinya akan sangat lancar dan untuk kartu kesimpulannya adalah the lovers. Secara umumnya the lovers itu diartikan kecintaan, percintaan, keberuntungan, keberuntungan saling menguntungkan, memberi sesama dan saling memberi dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan Seorang Virgo bersama orang terdekat akan saling menguntungkan di bulan November tahun 2021 ya dimana di sini seorang Virgo akan banyak mendapat tawaran pekerjaan yang mampu mendongkar keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di disini rezekinya akan terus mengalir dan sangat bagus yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan di disini naik Open tag bisa merupakan seorang pasangan yang selalu mendoakan Virgo sendiri dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah nine of one ataupun 9 tongkat. untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana di sini digambarkan seorang libra bintangnya paling bersinar dan perseginya sangat mengalir lancar di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan karir pekerjaan keuangan serta kehidupan seorang libra sangat meningkat drastis di bulan November tahun 2021 yang dimana sini berkat usaha yang dimilikinya berkat Kerja keras yang dilakukannya, berkat kedisiplinan yang dilakukannya Yang dimana sini itu semua ia lakukan dengan ide cara sendiri Tanpa mengharap bantuan orang lain dan tidak suka bergantung kepada orang lain Yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri Dan di disini rezeki seorang liver sangatlah mengalir beras Dan sangatlah bagus Di bulan November tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah Page of Secara Sejarah umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak Dan di disini menggambarkan sosok seorang libra, bintangnya paling bersinar di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini juga dikategorikan seorang libra akan mendapatkan keturunan yang disimpulkan dengan page open taker yang merupakan salah satu rezeki kepada seorang libra yang membuat hubungan asmara kehidupan lebih bagus lagi dan di sini seorang libra akan berusaha dengan ide cara sendiri yang dimana di sini berjuang untuk meningkatkan keuangan kehidupan serta usahanya sendiri. Dan jika kartu lovers kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan keterikatan seorang Libra bersama pasangan dalam berusaha akan mendapatkan keturunan di dalam bulan November tahun 2021 yang disimbolkan dengan Edge of pentacle yang menjadi sumber rezeki kepada seorang Libra yang sangat bagus. Dan di sini juga usaha seorang Libra akan meningkat drastis, yang dimana di sini ia lakukan dengan cara sendiri, tidak mengharapkan bantuan orang lain, dan tidak bergantung kepada orang lain yang akan berdampak positif kepada kehidupan sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah dua atau, wokswa ataupun dua pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersedia Pisces yang dimana disini digambarkan bintang seorang Pisces sangat bersinar dan rezekinya sangat mengalir beras sangat bagus di bulan November tahun 2021 disini digambarkan seorang Pisces akan dihadapkan dengan dua tawaran pekerjaan yang dimana disini sama-sama mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri dan berhasil maksimal yang mendatangkan income kepada dirinya sehingga di sini rezekinya akan sangat bagus dan sangat mengalir deras di bulan November tahun 2021. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan menjalani dua pekerjaan yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri, dan di sini menggambarkan. Bintang seorang Pisces sangat luar di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini dengan mendapatkan dua pekerjaan yang sama-sama mendukung keuangan lebih bagus lagi dan di sini usaha seorang Pisces akan ia bangun dengan bersama pasangan. Yang disimpulkan dengan Queen of One yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan jika kartu The Lotus kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Libra bersama pasangan akan sama-sama berjuang di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini dalam menentu susah yang mereka miliki, yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Pisces akan menjalankan dua usaha sekaligus, yang dimana di sini akan mendatangkan rezeki yang sangat lancar yang dimana juga di sini akan mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi di bulan November tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Eiko Pentagal ataupun delapan koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan bintang Leo paling bersinar di bulan November tahun 2021 dan rezekinya sangat bagus serta sangat lancar di sini digambarkan. Kedisiplinan ketekunan, kerajinan seorang Leo di dalam pekerjaan akan membuatkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri, yang dimana sini pekerjaan akan datang kepadanya secara bergantian, yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Disini, Eko Pentagal ataupun 8 koin bisa menggambarkan 8 pekerjaan sedang mengantri kepada Leo, yang dimana di sini beruntung. meski yang akan sangat bagus kepada Leo di bulan November tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of One. Secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kedisiplinan, kefokusan yang dijalankan oleh seorang Leo di dalam bekerja akan mampu menarik kepercayaan seseorang untuk menawarkan pekerjaan kepada seorang Leo yang di mana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta di sini page of one merupakan salah satu resmi yang didapatkan oleh seorang Leo yaitu di dalam kategori keturunan. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan keterikatan seorang Leo di dalam bekerja sangatlah membuat seorang Leo untuk disiplin lebih tegas lebih fokus yang dimana di sini akan mendatangkan banyak pekerjaan kepada dirinya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta merasakan perubahan rezeki yang dimana di sini salah satu rezeki yang didapatkan oleh seorang Leo sama pasangan yaitu seorang anak yang disimpulkan dengan page of one dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah six of sword ataupun 6. Untuk zodiac yang kelima kita mempunyai seseorang yang bersodiak cancer yang dimana disini digambarkan Pintang seorang cancer sangatlah paling bersinar dan sangat lancar di bulan November tahun 2021 sini digambarkan usaha yang dilakukan oleh seorang cancer demi memperjuangkan sebuah keluarga yang dimana disini membuat pintu resekinya akan semakin terbuka kepada seorang cancer yang dimana juga disini digambarkan Kali pekerjaannya akan semakin meningkat serta pekerjaan akan dia dapatkan tanpa ia duga-duga sebelumnya, yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu subuh, energinya adalah King of Pentakel. secara King of Pentakel itu seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun, dan di sini menggambarkan. Sosok seorang keseruan dengan keluarga yang membuat Intuski akan semakin terbuka. Yang dimana di sini tanpa keserduka juga ia akan mendapatkan tawaran pekerjaan dari seseorang yang lebih tua dari dirinya yang membuat keuangan kehidupan lebih meningkat lagi serta di sini Rustinya akan semakin lancar. Di bulan November tahun 2021, dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan, pekecintaan seorang Cancer kepada keluarga membuat pintu skis semakin terbuka, membuat rezekinya sangat lancar, dan seorang Cancer akan menerima banyak tawaran pekerjaan, dimana pekerjaan tersebut berasal dari orang yang lebih tua, yang mampu mendobrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan, 5 zodiak yang bintangnya paling bersinar, dan rezekinya sangat lancar di bulan November tahun 2021, adalah yang pertama zodiak Virgo. Yang kedua zodiak Libra, yang ketiga Pisces, yang keempat Leo, dan yang kelima adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak Yang bintangnya paling bersinar, karena sangat lancar di bulan November tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.